Di sini ada sebuah pesan dari Bang Fali Akbar, tolong untuk akun YouTube yang masih pakai Leslar Entertainment bisa diganti ya, tuh persahabat. Ini pesan penting bagi semua yang tentunya channel YouTube-nya mengatasnamakan Leslar Entertainment harus diganti persahabat ya. Ini sudah ada pesan langsung dari Bang Fali Akbar untuk kita semua dan kita lihat juga persahabat di kolom komentar di sini banyak sekali komentar uh, tanggapan dari para fans yakni dari akun Instagram Zahran Skor Alsafar banyak di YouTube ada yang pakai nama Wrestler Entertainment katanya pasti banyak banget kita tentunya wajib untuk mengingatkan bahwa secepatnya harus diganti persahabat ya dan untuk berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada kabar terbaru, nih. Situasi dan tentunya kondisi terkini di acara live, nih. Wow, ada foto kakak dan dedek Lesti, mewah banget ya, seperti tentunya acara lamaran agen bersahabat yang makin penasaran dan makin dibuat nggak sabar. Bersahabat yang tersebut dari kos kembali oleh akun Rizky Bilar, jodohnya lestiani. Ada kalimat caption juga yang dituliskan, wow, kayak mau acara nikah lagi, gak sabar live jam sore di YouTube Rans Entertainment tuh dicatat persahabatnya. Live nya jam pas sore di channel YouTube-nya Rans Entertainment. Dan kita lihat di sini tanggapan banyak sekali yang diberikan dari para sahabat. Ada komentar dari akun itafanscore 12. Bismillah, pengumuman Leslar Junior Udah di dalam perut, dedek lasti Amin <laughs> Masya Allah banget ya, doakan saja yang terbaik Dan selanjutnya juga komentar lain Diberikan dari akun Instagram Nisa 4694 mengatakan dari belum nikah sampai udah nikah banyak rahasia jadi nggak tenang hidup aku kepikiran mereka terus ya Allah masya Allah para ya tentunya sama banget ya pasti kepikiran terus soal dedek dan kakak Bilar mudah-mudahan ada kejutan yang sangat bahagia tentunya diberikan untuk kita semua dan berikutnya kita lihat juga para sahabat masya Allah tempatnya luar biasa mewah banget ya makin dibuat nggak sabar nih dari Kejutan rahasia Lesti dan Rizky Pilar Ternyata Leslar Entertainment bersama Rans Entertainment Wow ini bakalan wah banget sahabat ya secret of Leslar Jam 16.00 tepatnya jam pas sore live streaming YouTube Rans Entertainment Akan ada banyak kejutan dan rahasia yang belum kalian ketahui Tuh persahabat ya, jangan sampai ketinggalan Let's Love Lovers seluruh dunia Untuk menyaksikan kejutan rahasia yang akan disampaikan langsung Yang akan dijawab Dede Lesti dan Kakak di channel Youtubenya Rans persahabat ya Tetap stay tune dan kontengan channelnya dan berikutnya juga kita perhatikan ada kabar terbaru dari dedek nih ya Masya Allah si cantik baru nongol Walaupun lewat jalur iklan tetap dedek lesti Selalu tampil cantik dan selalu tampil membuat kita bangga Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan Dan berikutnya persahabat ya kita lihat juga di situ ada nama A. A. Raffi persahabatnya Rafi Raffi Ahmad dan Agita Slavina